Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yola Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara merubah CV menjadi PT apakah bisa? kalau bisa? seperti apa prosedurnya? ya untuk anda yang tertarik yang sedang ingin merubah CV nya menjadi PT silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Uh, baik bapak ibu sekalian jadi uh, ada beberapa para mitra usaha yang uh, datang kepada kami menanyakan Pak saya mau buat CV dulu nanti kalau misalnya CV nya sudah besar saya mau uh, rubah menjadi PT Atau gini saya sudah punya CV nih yang sudah berjalan gitu ya saya, sudah punya CV, saya punya CV yang sudah berjalan lalu saya ingin rubah menjadi PT itu bisa atau tidak ya jadi kalau bicaranya bisa atau tidak, sebenarnya bisa-bisa saja, tapi tidak menggunakan jalur atau e, jalur yang otomatis berubah gitu ya, jadi merubah CV dengan e, menjadi PT secara otomatis gitu ya, tidak-tidak seperti itu. Ya karena pada dasarnya memang e, alasan pertama, pada dasarnya memang CV itu berbeda dengan PT ya jadi eh, dia dua-dua eh, badan yang berbeda ya jadi kalau CV itu badan usaha sementara PT itu adalah badan hukum yang kedua memang eh, secara aturan ya setidaknya kami belum menemukan ya aturan perundang-undangan yang memang ada eh, prosedur yang menjelaskan untuk perubahan CV menjadi PT itu tidak ada jadi tidak ada aturan resminya eh, yang ketiga kalau kita lihat fasilitas yang ada di Kemenkumham ya itu tidak ada fasilitas untuk mendaftarkan CV menjadi menjadi PT tidak ada fasilitas untuk merubah CV menjadi PT yang ada hanyalah fasilitas untuk uh, pendirian CV dan perubahan CV saja dari CV, dari CV ke perubahan data CV yang baru atau ya hanya pendirian PT atau perubahan PT saja ya jadi perubahan PT saja tidak ada perubahan dari CV ke PT itu tidak ada lalu bagaimana kalau kita mau merubah CV menjadi PT kalau memang kita sudah memutuskan untuk merubah CV kita menjadi PT sebaiknya yang dilakukan adalah menutup CV nya baru kita mendirikan PT yang baru seperti itu ya jadi memang sih kami sarankan sih kalau yang baru-baru sih ya segera saja diputuskan ya ingin bikin PT atau CV ya jadi jangan nanti CV dulu lalu berubah menjadi PT itu kan nanti malah uh, harus melakukan uh, prosedural yang uh, agak ada melakukan prosedural baru lah seperti itu ya namun walaupun melepian bapak ibu sekalian tidak perlu khawatir e, dengan membuat PT baru kita juga masih bisa memasukkan reputasi CV kita ke PT yang baru ya nah bagaimana caranya ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan e, yang pertama e, cari, coba cari nama PT yang hampir mirip dengan nama CV kita kenapa saya katakan hampir mirip e, kalau misalnya e, sama itu lebih bagus kalau misalnya bisa menemukan nama yang sama lebih bagus tapi terkadang kita tidak bisa menemukan nama yang sama. Misalnya seperti CV kami Mitra Usaha Indonesia. Kalau kami rubah jadi PT, itu PT Mitra Usaha Indonesia itu sudah ada yang punya. Jadi eh, karena ya itu ya, karena memang CV berbeda dengan PT, jadi, jadi ada kemungkinan nama CV yang sekarang Bapak Ibu eh, punya itu tidak bisa digunakan untuk nama PT. Nah, prosedur mencari nama PT yang belum digunakan sudah pernah kami buat videonya. silahkan nanti kami sertakan di link deskripsi. Nah prosedur yang kedua bapak ibu lakukan pencatatan aset ya jadi eh, silahkan lakukan pencatatan aset mulai dari harta bergerak harta tidak bergerak eh, jumlah rekening perusahaannya atau jumlah eh, keuangan perusahaan jumlah hutang jumlah piutang jumlah stok barang semua silahkan dihitung eh, dibuat pembukuan yang eh, baik ya dihitung nanti gunanya untuk apa gunanya adalah untuk mengkonversi dari aset CV ke nanti ke data saham PT jadi kan kalau kita merubah CV ke PT itu berubah ya karena di CV kan tidak ada hitungan saham maka kita harus merubah ya aset CV ke PT dalam bentuk saham jadi kalau kita sudah buat hitungan nanti juga kita bisa tentukan ya jatah dari partner kita ya itu berapa, berapa persen sahamnya uh, dari dihitung nanti dari uh, pembukaan dari CV tersebut, jadi nanti pembukaan itu dikonversi menjadi bentuk saham uh, PT nah kalau sudah, yang berikutnya adalah menghubungi pihak-pihak terkait ya ya seperti uh, rekan kerja, partner, klien-klien kita, pihak-pihak yang punya putang, ya, pihak-pihak yang punya utang, dimana kita punya tagihan di perusahaan tersebut ya Uh, juga pihak-pihak uh, yang uh, memberi hutang pada kita ya pada kreditor maupun debitur seperti itu termasuk pihak-pihak ya, terkait lainnya kita uh, kita uh, hubungi untuk memberitahu bahwa CV kita akan menjadi PT dengan demikian kan mereka tahu yang begitu tidak kaget ya, uh, bahwa nanti, ya bahwa nanti bahwa nanti setiap uh, kegiatan atau transaksi itu uh, akan berubah dari CV kita yang lama ke PT yang baru jika diperlukan perjanjian ulang dibuatlah perjanjian ulang ya misalnya saya juga perjanjian bahwa nanti uh, setelah uh, PT kita yang baru ini berdiri maka segala bentuk tagihan ya segala bentuk transaksi kontrak uh, dari CV kita yang lama itu dialihkan ke PT yang baru seperti itu ya ini adalah uh, antisipasi agar uh, kegiatan kita dengan klien-klien ya, pihak-pihak terkait dengan CV kita yang lama itu tidak terganggu oke, okay. uh, nah setelah uh, menghubungi pihak-pihak uh, terkait dengan CV kita lama uh, langkah berikutnya adalah kita bisa menghubungi notaris untuk membuat akta penutupan CV dan nanti kalau memungkinkan alasan penutupan itu bisa dicantumkan, bisa dicantumkan jadi bahwa CV ini ditutup karena ingin merubah badan usahanya atau badan hukumnya menjadi PT ya dan kalau memang PT nya itu belum apa namanya sudah bisa dipesan namanya silahkan dipesan dulu sehingga bisa dituliskan nanti situ akan berubah menjadi nama PT apa seperti itu ya silahkan lakukan pemesanan nama PT uh, dulu nah prosedurnya nanti bisa ditanyakan ke notaris ya untuk pemesanan nama PT itu Langkah kelima, setelah mendapatkan akta penutupan dari notaris, kita juga perlu menutup izin-izin eh, dan MPT. Kenapa kita perlu menutup MPT? Agar nanti eh, kewajiban kita untuk lapor pajak di CV kita yang lama, itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ya, karena kan nanti kan eh, kewajiban ini kan akan, di, akan dilakukan di PT ya. Nanti kan agak membingungkan ya, kalau pemasukan sama, pengeluaran sama, kita harus lapor juga ke CV. lalu dengan data yang sama, kita lapor juga ke PT. Dan yang paling apa yang paling gak enak adalah di CV kita bayar pajak nanti di PT yang lama juga bayar pajak seperti itu kan ya? kalau sembuh nanti e, MPT kita e, tidak kita tutup oke okay, kalau itu sudah dilakukan langkah keenam adalah baru kita mendirikan PT yang baru jadi datang ke notaris mendirikan PT yang baru dan sebaiknya sih ke notaris yang sama yang melakukan penutupan agar riwayat dari CV nya itu e, notaris juga tahu nah. Dalam pendirian ini kita juga bisa request ya, minta ke notaris untuk memasukkan premis tambahan, di mana eh, para pendiri ya, para penghadap itu, pendiri PT itu adalah dari pendiri CV kita yang lama ya, jadi disebutkan. Dengan demikian riwayat dari PT itu gelas ya, jadi kita masih bisa memasukkan bahwa PT, PT ini bukan PT baru. Tapi eh, kita sudah usah sejak tahun CV kita berdiri seperti itu ya. Baru nanti berikutnya premisnya baru mendirikan bersetakat memberikan PT dengan anggaran dasar sebagai berikut ya jadi baru masuk ke anggaran dasar PT-nya. Nah langkah terakhir setelah PT baru kita berdiri adalah ya mengurus izin baru ya tentu mengurus izin yang baru termasuk juga NPP ya. Nah selain itu juga kita uh, menghubungi juga klien-klien kita ya uh, termasuk uh, debitur, kreditur dan klien-klien uh, kita untuk mengatakan bahwa uh, PT kita sudah berdiri jadi bisa dikirimi surat atau bisa melalui pengumuman koran ya ya demikian bapak ibu sekalian bagaimana cara merubah CV menjadi PT uh, memang sedikit limit ya tapi kalau memang dibutuhkan ya dimana CV kita ini ingin kita kembangkan dengan alasan bisnis kita untuk menjadi PT, maka uh, prosedur itu uh, bisa dilakukan semoga bisa bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan uh, bisa tuliskan ke kolom komentar dan seperti biasa kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan kami, silahkan bisa menghubungi link yang kami sediakan di bawah dan jika dewasa ke uh, video ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada yang membutuhkan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, sukses selalu buat Anda semua, jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, Assalamualaikum warahmatullahi 沒有因此<音><音><音>